Paman di Sabane Wangu aslah hai ku dandani sopoman, mana nih api ibu dandani sopoman, main perkoro kri nahu kang antara nih manwa kri woi kang antara nih Allah. Wangu sengmu amalai beoboi bukti dandani cara api, di an amila. Gambaria harus setengah konyi sopoman, amalan yang amal kholison kang murni, murni menariai sang irial, walau cipilan pucuk, merosopinder TV, merosopinder TV. Batasnya hilan, aman songkoh memperdengarkan ngamali tasma ibu, kenapa ngamal api diperdengarkan Tapi orangnya niat didiknya pamer. Nak dia didek senyit taklim, muka agamoy gampang. Misalnya pulau cerita keapian pulau, nak pulau uang soleh senyit taklim, didek. Nak wong uang rasoleh senyit tasmek ameh. Jadi wong kare mental, paham gitu. Pulau lain mana lagi? Nak, kueh nyerita anak api mu krono didek senyit taklim. Disebut pintu butus sodako Fani Emma. Ji uangnya tano sodako, ya api. Nak niatnya taklim, didek anak didek buti. Sim pulau lambai misalnya tengge. Pulau api sodako nih santri, enggak angkat uang niatnya. Aku jarang mengenai orangnya, meski seringnya Bujuk pun ada Ibrahim yang itu Mungkin saya terlalu mengenai orang-orang yang itu khasam Misalnya orang yatim, anak kita di atas Dengan demikian aku ya sodakok plus aklim Ini disebutkan di Taukok, untuk di sodakok di vani'imah Tapi mau tahu no, sodakok, menggoda di sunnah, sunatan mutaba'ah, jadi sunnah yang nanti akan diikuti, Di ikung Wah ya Ini disebut apa vani'imah Ketika kita ini orang guru ya disipu tasmeh, berkoni hati banget karena uangnya sementing ada dinis, anggar hati ini hati gue semua pilihannya ambil Allah, diteh anggap nombor karena Allah nantikan, saudara gue biar sirau wala ni yang sirau ngga hati, wala ya. ya. dia mongko mesti dadani sama Allah jawab mesti terjadi, Aslaha mongko mesti dadani sama Allah Maim berkorok kainahu kang antara ne wong kong poah buah kainan nas. Untuk maim berkorok kainahu kang antara ne wong ikus, wong ikus yang aslahah. Kucuk emu kainahu, man aslahah buah kainan nas, antara ne manusia. Wong sing mu amalai ambia waha pe, dalalah detektor antar manusia gini wong. Nah spek yang hattis menerang akan alamat wong pisang nengi awol buah yuda fil ardi ko mulang neng di di kumpul neng di dio titong anem bang boni bule cailing ya ini puna tiang terkenal di tombol tiang ke atas. Sena contoh kadang beliau rapat di cocok. Menanggapi kan yang tembus. Aku rapat cocok. Tapi aku yakin. guru di tombol enggak. Di tombol enggak. Iya alamat itu di tombol enggak. Ini dalam konteks nggak sih? Berkok di antara alamat itu di tombol pengirian bayu dohulahul kabulufil arti dene di tombol itu. Kan tidak semua orang ya punya daya tarik nengka apian secara massal. Seorang lagi, enggak semua orang punya daya tarik keabian secara nombor. masa Dengan anak koyonion saya pun koyongong penyanyi dan dulu sempuk auratnya kan, karena orang punya nafsu, kemudian dia menuruti nafsu itu. Kan jelas ini kan enggak karuan itu dak di luar jenis konteks kita. Kita kan bakal alamatnya mengsolehi itu, seperti tombol wongaknya, mereka menaslah HP, maaf HP, wakpe, wakpe, meski aslah, wakpe, wakpe, wakpe. Sama saya kepikir, kayak orang kok terkenal seperti itu. Padahal kadang yang saya butiangi berakas sobi jatuh, raser toning itu. Sob, wong sih nggak kenapa awan ini. Jadi rapi jatuh, orang nggak gue kira. Gak langsung uang, kau pengen tajiri bener intisab yang gak awan, nggak munawir. Uang kau pengen alim, yang kau pegang intisab yang Inti intisab yang bah hasil masyarakat. Uang uang itu kan. Terkenal sekali, padahal enggak ikhlas. Itu mang opos nonton, ciri utama uang HP, yaudah ulahul kopulul, gelalak di tri. Pokoknya saya kenal Bang Hamid Poso. Mana uang itu? Gue juga gak di uang terkenal. Jadi ya yeah, di antara alamatnya uang HP ini, yaudah ulahul kopul pil. Orang pokoknya malah hasut. Boleh mau ngaji sama orang nombor ngerok. Saya merokok ya, pokoknya toko, tentu, celi, kurawal. Ya Allah man aslah aslah Allah, nak akhir surat, setengah surat Tuhan, surat aman, terus saya syahdu mesti Allah saya syahdu lalu mesti Allah di Wong yang mikir to ngrasak bener dhewe to. Lah wong saiki rusak kabeh, mulane sudah seneng aku, malah ujug-ujug Ya jelas yo, mulane faham mongko disapani wong iku ahab bae iku seneng ding man sapa apa Allah taala, mesti yo ahab mongko seneng ding man sapa al khalkuma. Ya ta namane iki berkah kabeh Muhammad. Enggak orang Indonesia rata-rata kiai atau mondokne Mekah kadang yo ora kelar kaji, uah e omah kono satu wis cepet. Gue semua nah, ya farmers, so. ya lapang, nggak nggak dia nggak nggak gue dia nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak bener nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak sehingga misalnya yang saya daerah tertentu Wali, Wali itu nanti terkenal atau untuk Tapi yang beruang roh, akhirnya terkenal. So, akhirnya saya si mengangkat kamu dengan kaya UAS Alkorni, UAS Alkorni itu tentang uang Melayu Di pundang saya Umar, masih santok, beri uang tiap ketemu uang Melayu, Tapi terkenal, soalnya saya saya kira UAS. Saya saya tadi saya kira UAS. Saya tadi saya kira UAS. Saya tadi saya kira UAS. Saya tadi Mau nanti bingung kan, cuy? rata kena kok, ada ruang <guruh> <guruh> <guruh> Allah 2 sistem, pokoknya kalau sing disenangi Allah, Allah dia hmm, bisa memaklumatkan. Belah lah, gua ngurak. Musim bisa irodno iklan, rano promosi. Jadi jelas, paman Ahab gue, gua buka Ahab kena oh. sing seneng gue, gue dicurigani, ya, krono aku sanggih, si rute, krono sangking, keren, nama poin ning apa subhanaka raba jelas ya aman ahabu wa ta'ala napa ahabul salqaram ya